wih ada cana ama belutnya nih teman teman wow keren banget nih wih lihat ini teman teman wow uh, cana ama belut mereka hidup berdampingan teman teman kita langsung ambil dan kumpulkan ya ini. la lalalala la, la, la, la, la, la, la. oke teman teman hari ini kita akan berburu lagi di sawah dan sungai ini teman teman lihat ini wih kira kira kita dapat apa ya teman teman langsung aja ya kita jalan ya teman teman Wih, pemandangannya bagus. Wih, kakak melihat sesuatu nih, teman-teman. Apa ini, teman-teman? Widih, wow. Wih, ini ternyata ada segerombolan keong pelangi, teman-teman. Ini warnanya hijau. Ada juga warna merahnya, juga warna putihnya. buah belang-belang nih, teman-teman. Widih, kita kumpulkan nih, teman-teman. Kita bawa, bawa dulu, ya. Wih ada lagi nih dua nih teman-teman Satu dua teman-teman Berarti ada tiga nih teman-teman Waduh ini cantik banget ya ampun Wih cantiknya So beautiful ya teman-teman Wadidaw ada lagi itu satu lagi teman-teman Kita ambil ya Wih Aduh ini warnanya biru ada tutul-tutulnya Warna ungu teman-teman dan juga warna kuning ini Wih so beautiful ya teman-teman cantik dan juga unik Widi wow, wow wow, oke teman-teman kita udah dapat tiga nih teman-teman, kita lanjut jalan ya teman-teman, kira-kira ada apa lagi ya, la, la, la, la, la, la, la, la, la. wih, apaan tuh teman-teman, waduh, Widihau, waduh, Widihau, apaan nih teman-teman, wih kakak di sini melihat ada segerombolan Oke, pelangi sedang mengitari sebuah wadah, teman-teman. Dan isinya, wadah itu ada wididaw, ada ikan cana, dan juga belutnya, teman-teman. Wih, canggih, teman-teman, lihat ini, teman-teman. Wih wih wih wih, wih, wih, wih, wih, wih, ikan cananya ikan belutnya wadidaw ikan banget ini teman-teman bisa berkeliling begini ya ininya apa namanya keong pelanginya Wididaw. Wididaw. langsung kita ambil aja semuanya teman-teman ini kakak udah jadikan wadahnya ini yang tiga tadi udah diambil udah dikumpulin sekarang kita ambil dulu yang yang di disini Wadidaw uh, Gede banget nih teman-teman Warnanya biru Ada tutul-tutulnya warna-warni seperti pelangi teman-teman So amazing teman-teman Wow wow wow Ada lagi ini Wih. Warna biru Ada tutul-tutulnya juga Blonteng-blonteng teman-teman Cantik banget ya Kita kumpulkan ya Satu persatu ya teman-teman Wih Wih banyak banget nih Wih ada kuning juga ini teman-teman. Wih kayak macan tutul teman-teman. Wadidaw unik banget ya. <gih> Widi di nampaknya masih banyak banget nih. Kita ambilin ya. Satu dua. Wih jatuh teman-teman. Wih ini liatin teman-teman. Wih seperti pelangi coraknya teman-teman. Cantik banget. Amazing teman-teman. Kita langsung kumpulkan ya teman-teman. Wadidau. Wih, masih banyak nih, teman-teman. Keongnya teman-teman, widih, wah, wih keong pelangi. Teman-teman, ih, kakak jadi gemes nih. Teman-teman, tiap hari dapat ginian terus, widih, warnanya cantik banget. Widi kita langsung ambilin semua teman-teman. Wow, so beautiful, amazing, very good. Wow wow wow. Hihihi. Kita talang langsung ambil lagi. Wih, warnanya orange seperti jeruk teman-teman. <laughs> Oke, kita kumpulkan aja teman-teman. Widi dapat banyak banget. Wih, wow, ada yang warna black teman-teman warna hitam tutul-tutul kuning nih teman-teman, wih dih cantik banget, pokoknya, wih wih wih, wah, jadi dua nih teman-teman, langsung kita ambil aja ya teman-teman, wih, cantik-cantik sangat-sangat membagongkan ini teman-teman, kita kumpulkan langsung ya teman-teman, wih, wih so beautiful ini teman-teman, wow, cantik banget, cantik seperti bidadari teman-teman, wih so beautiful nih ini liatin teman-teman. Wow, wih, high class ini teman-teman. <laughs> yuk, kita lihat yuk, ini tanaman belutnya. Wih, ada tanaman belutnya nih, teman-teman. Wow, keren banget nih. Wih, lihat ini, teman-teman. Wow, uh, tanaman belut mereka hidup berdampingan. Teman-teman, kita langsung ambil dan kumpulkan ya di sini ya. Wih, wih. Wow, so amazing banget! Wow, ini liatin teman-teman. Wih, cantiknya! Wow, wow, wow, jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel ini ya teman-teman, supaya kita besok bisa berburu lagi binatang-binatang yang unik lagi di sungai ini teman-teman. Oke, okay? wih, ada cananya ini. Wih, di, di, di, di, wih, wih, wih, wih, ini liatin teman-teman. Wow, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, lincah banget dia cananya. Wow, wih, cakep banget semuanya! Sampai jumpa di video selanjutnya, ya, teman-teman. Dadah, dadah, like it, stoy dadah.